apa kabar semuanya kembali lagi masih tetap bersama kami dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera menyertai anda semua dan langsung saja guys ya untuk memberi singkat waktu ini langsung saja kami akan mengajak anda untuk berkunjung ke pusat pembelajaran Jakarta guys ya yang berada di jalan Profesor Dr. Satrio atau lebih dikenal dengan Lotte Avenue guys ya dan kali ini kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk berkunjung ke lantai 4 ya khususnya untuk e, permainan anak-anak guys ya Adanya di lantai 4 guys Oke untuk saat ini kita sedang tiba di lantai 1 guys ya Dan kita akan langsung menuju ke lantai 4 khususnya untuk permainan anak-anak Oke okay guys, jangan kemana-mana untuk memberikan dukungan kepada kami sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami guys ya. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam kunjungan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan selamat menyaksikan. Oke okay guys cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat dan bisa dijadikan acuan dalam kunjungan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan kami mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.